tahun 2021 untuk kesingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Cancer di bulan Februari tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Cancer di bulan Februari tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu, kartu pekerjaan seorang Cancer di bulan Februari tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu interacting seorang Cancer di bulan Februari tahun 2021 baik jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, saja kita mengambil kartu support energy yang didapatkan oleh seorang Kaiser di bulan Februari tahun 2021. Pertama, support energy kepada kesehatan. Selanjutnya, support energy kepada keuangan. Selanjutnya, support energy kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energy kepada hubungan asmara seorang Kaiser di bulan Februari tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak Cancer di bulan Februari tahun 2021, dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini, kartu ini sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan zaman Cancer di bulan Februari adalah five of Swords ataupun 5 pedang. Secara umum five obsor itu diartikan mampu melihat situasi dan kondisi, mampu memanfaatkan situasi kondisi di saat semuanya sedang terjatuh dan di saat semuanya sedang terganggu dan di saat semuanya sedang mendau. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang cancer di bulan Februari tahun 2021 kesehatannya mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini seorang cancer kelelahan di dalam bekerja terlalu memaksakan diri di dalam bekerja. Namun di satu sisi di sini seorang cancer Mampu melihat seseorang untuk membantu kegiatan sehari-harinya, meskipun keadaan seorang Cancer sedang down Dan di sini, bantuan tersebut sangatlah berdampak positif kepada seorang Cancer di bulan Februari tahun, 2021 dan di sini disarankan kepada seorang Cancer, "Bayangkan jangan memaksakan tenaga, memaksakan diri untuk bekerja, dan di sini mulailah perhatikan kesehatan, dan untuk support energinya adalah naik" (of pentakel). Secara umum, kenaikan ikau itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang cancer, yang sedang menurun, yang di mana di sini seorang cancer akan dibantu oleh seseorang, yang di mana di sini juga ditakdirkan seorang sahabat, kerabat, ataupun saudara cancer sendiri akan membantu untuk melakukan aktivitas sehari-hari cancer yang sangat berdampak positif kepada kehidupan cancer sendiri. Dan untuk kesimpulannya adalah, Well of fortune, secara umum Well of fortune itu diartikan roda kehidupan, perputaran kehidupan, roda perputaran kehidupan. Dan jika kartu well of fortune kita gabungkan dengan kesehatan seorang Cancer, di sini menggambarkan seorang Cancer mendapatkan kesehatan yang menurun dikarenakan seorang Cancer terlalu mengejar roda perputaran hidup untuk mendapat kesuksesan. Yang dimana di sini seorang cancer akan memaksakan diri sehingga berdampak negatif kepada kesehatannya Yang dimana juga disini seorang sahabat kerabat akan mendukung serta membantu seorang cancer Di dalam melakukan aktivitas sehari-hari Dan untuk kartu keuangan seorang cancer adalah Six of pentacle ataupun enam point Secara umum six of pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan Dan bisa berbagi kepada orang lain Sudah berbagi kepada orang lain yang mengakibatkan serta berdampak positif dan pintu rezekinya akan terbuka. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang cancer di bulan Februari tahun 2021, keuangannya dalam kondisi berkecukupan. Keuangannya berada di dalam tingkat ada kenaikan yang dimana di sini dikarenakan seorang Cancer bekerja dengan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab dan memaksakan diri yang berdampak negatif kepada kesehatan namun sangat berdampak positif kepada keuangannya sehingga di sini juga seorang Cancer suka berbagi kepada orang lain, suka membantu orang lain yang berdampak positif juga kepada keuangannya dan di sini seorang Cancer akan mendapatkan pintu yang sangat terbuka di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah The Night of One cara umumnya naik of itu diaktikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan keuangan seorang cancer dalam kondisi berkecukupan keuangannya ada peningkatan dikarenakan seorang cancer setelah berbagi dan rezekinya akan terbuka di bulan Februari yang dimana di sini seorang sahabat, kerabat ataupun seorang pasangan akan selalu mendukung dan support seorang cancer untuk memperjuangkan serta meningkatkan keuangan di bulan Februari tahun 2021 dan jika kartu kita lakukan dengan keuangan seorang Cancer, disini menggambarkan keuangan cawangan Cancer akan mendapatkan perputaran, serta roda keuangan Cancer akan sangat bagus di bulan Februari tahun 2021 yang dimana disini seorang Cancer akan suka bersepeda, suka membuat orang lain yang berdampak positif kepada keuangannya, dan membuat pintu rezeki akan terbuka, yang didukung oleh seorang pasangan kerabat dan sahabat Cancer sendiri. Dan untuk kartu tar, pekerjaannya adalah Ace of One. Secara umum, open itu diartikan awal mula, permulaan, ingin memulai, ingin mencoba hal yang baru, ingin memulai hal, -hal yang baru di dalam kehidupan. Dan di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang cancer di bulan Februari tahun 2021, seorang cancer disarankan untuk menata kembali, meniti kembali karirnya, dan jangan memaksakan diri sehingga berdampak positif kepada kesehatan. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya. Seorang Cancer akan membuka suatu usaha yang dimana tujuannya untuk meningkatkan karir kehidupan serta finansial Cancer sendiri, dan di sini merupakan usaha sampingan dan usaha tambahan yang dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan kehidupan serta meningkatkan karir dan keuangan Cancer di bulan Februari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page Oxford. Secara umum, page Oxford itu diartikan seorang anak, jadi di sini menggambarkan. Seorang Cancer, baiknya menata kembali, meniti kembali ke karier dan pekerjaannya, dan jangan memaksakan diri di dalam bekerja yang berdampak positif kepada kesehatan. Seorang Cancer, di bulan Februari tahun 2021, dan di sini juga seorang Cancer ingin membuka suatu usaha yang merupakan usaha tambahan, yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan area pekerjaan yang bagus, dan di sini tujuannya untuk membahagiakan seorang anak, yaitu anak Cancer sendiri. Dan nah, disini juga bisa diprediksikan bahwasanya seorang Cancer akan mendapatkan doa dan dukungan dari orang anak yang merupakan anak Cancer sendiri. Dan jika kartu well of course kita gabungkan dengan karya pekerjaan seorang Cancer, di sini menggambarkan roda perputaran kehidupan, roda kehidupan, serta roda keuangan seorang Cancer akan Cancer rasakan di bulan 2021 yang dimana di sini seorang Cancer membuka usaha tambahan ataupun usaha sampingan yang tujuannya untuk membahagiakan seorang anak dan seorang cancer mendapatkan doa dari seorang anak ataupun keluarga cancer sendiri dan untuk hubungan asmaranya adalah Ace of Cup secara umum Ace of Cup itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai ingin menata kembali ingin meniti kembali hubungan asmaranya dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang cancer di bulan Februari tahun 2021 kepada seorang Cancer yang sedang single, seorang Cancer yang sedang single akan memulai pencarian dan menemukan suatu tambatan hati, pujahan hati di bulan Februari tahun 2021. Yang dimana disini di sini tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan bersama seorang yang ia tunggu-tunggu dan yang ia nanti-nanti. Dan kepada seorang Cancer yang sudah berpasangan di sini menggambarkan seorang Cancer yang berpasangan akan mencoba hal, hal yang baru untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan di dalam hubungan asmaranya bersama seorang pasangan di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini seorang pasangan akan memberikan respon yang positif kepada seorang cancer dan seorang cancer akan mendapatkan kebahagiaan serta keharmonisan hubungan asmara bersama seorang pasangan di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya pin of card itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang cancer ada dua prediksi yaitu kepada seorang cancer yang sedang single ia akan menemukan pujaan hati di bulan Februari Tahun 2021 dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan hubungan asmara dan untuk cancer yang sudah berpasangan di sini menggambarkan akan menata kembali hubungannya dan mencoba hal yang baru untuk mendapatkan kebu keharmonisan kebahagiaan di dalam hubungan asmara yang dimana di sini seorang pasangan akan memberikan aura yang positif serta responnya positif. Dan jika kartu Elphing kita gabungkan dengan satu hubungan asmara seorang cancer disini menggambarkan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang cancer di dalam kategori hubungan asmara di bulan Februari di tahun 2021 yang dimana di sini akan mendapatkan suatu keajaian hati mendapatkan dorongan, support serta reaksi yang positif dari seorang pasangan.